Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mata Gundu Media. Kali ini kita akan membahas pembuatan rak tanaman yang bentuknya mirip pelangi. Kenapa dinamakan rak pelangi? Karena bentuknya melengkung seperti lengkung pelangi. Rak ini bisa diisi 9 pot di atas, di tengah, dan di bawah. Pertama-tama, kita potong dulu besinya. Ada yang harus memotong panjang, ada yang harus potong pendek, tergantung dari fungsinya. Bahan yang digunakan adalah besi behel 6 mili dan besi behel 8 mili. besi kecil digunakan sebagai tepi dari ambalan dibuat melengkung agar mempercantik keindahan dari rak itu sendiri caranya adalah dengan mengetok-ngetok dengan palu sehingga besi menjadi melengkung Pada bagian atas juga dilakukan pengetokan sehingga menjadi melengkung dan kenapa ini disebut rak pelangi karena dari bagian atas inilah yang merepresentasikan dari bentuk pelangi itu sendiri Selanjutnya besi nilas. tahapan selanjutnya adalah perakitan dan pengelasan dari ambalan-ambalan tadi Selanjutnya pembuatan dari lengkungan untuk tempat pot. Kenapa dipilih bentuk lengkungan? Karena karena akan mempercantik dari rak tanaman itu. Proses pembuatan bulatan ini dilakukan secara manual, tidak dilakukan dengan jig yang langsung menjadi bulat sempurna karena alatnya memang tidak ada dilakukan dengan cara manual dengan puli yang kemudian diketok-ketok menjadi bulat sempurna kemudian sambungan dari bulatan dilakukan pengelasan kemudian dicek kembali bentuknya pelurusan dan juga pengotokan kembali bila dirasa ada yang kurang bulat sempurna kemudian dilakukan pengelasan sehingga dijadikan ambalan tempat pot Tahapan selanjutnya adalah perakitan dan pengelasan dari ambalan-ambalan tadi untuk mempercantik rak tanaman ini perlu diberikan aksen-aksen dan juga untuk memperkuat dari ambalan tersebut agar ketika dipasang pot tidak jatuh proses pembuatan aksesoris ini dilakukan secara manual dengan alat yang sederhana simple tapi berguna aksesoris ini berfungsi mempercantik juga menambah ketahanan dari ambalan sehingga ambalan dapat menahan beban berat dan tidak mudah untuk melengkung besi-besi tadi termasuk ambalan termasuk aksesoris semua di kelas menjadi satu kesatuan sehingga semua menyatu Dan setelah itu tahapan selanjutnya adalah Dilakukan penggerindaan terhadap titik-titik las Agar bertujuan pada titik-titik las tersebut Menjadi lebih halus sehingga lebih rapi Dan selanjutnya dilakukan pengecatan Warna yang umum adalah hitam dan putih Di sini pengecatan dilakukan dengan warna putih inilah hasil dari semua proses tersebut